一。 Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, okay. Hari ini kita bertemu kembali Dalam wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Tentang wah, wah, wah, wah, wah, kitab wah, Sebelum Kita wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, siapa ya, hadir, hadir. siapa yang ya, okay. ya, ya, ya, ya, okay. tidak hadir hari ini? Siapa namanya ya? Baik. Adrian, hadir Pak. Ali Ibran, hadir Pak. Amira, hadir Pak. Anjur, siapa ya, tidak hadir? Anjur. Iya. Oke. Okay. Oke, okay. siap. Ya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, masih ingat pelajaran yang lalu? Iya. Siapa masih ingat? Saya Apa itu? Okay. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, hikmah iman kepada kita kitab Allah Subhanahu wa Siapa yang bisa sebutkan hikmahnya? Oke, okay. Anda, silakan Anda.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 dalam kehidupan Sehari hari Dengan benar Yang kedua Menampilkan perilaku kelihan Sebagai implementasi Beriman kepada Kitab-kitab Allah Yang ketiga Menemukan Dalai nakli Tentang iman kepada Kitab-kitab Allah Artinya dengan cepat Yang keempat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 disertai dengan ilai yang berdepan berkait dengan keberadaan kitab-kitab Allah mulai, mulai taurat, sahabu, injil, dan al-qur'an yang bukan dari nama-nama kita kitab Allah dengan benar oke? Okay? oke, okay? masih saya lanjutkan dulu masih ingat keperjalanan dalam ya nama-nama kitab ada berapa itu? empat empat, apa itu? Kalusun. Kalusun. Kalusun. Kalusun. Kalusun. Kalusun. Okay. Kita perhatikan di atas saya akan menampilkan video yang untuk hari ini. Jadi disimak baik-baik. Sebentar diskusikan apa yang kita klikkan, apa yang kita pelajari hari ini. Sebentar dipersiapkan dan didiskusikan dengan teman kelompoknya Ya, saya masih ya. Ini perhatikan, silat baik-baik. I don't think Just that. Oke, okay. sudah Bani yang tadi? Ah. Ah. Ya, tadi? ya kita akan berdiskusi. Saya akan bagi kelompok dari disana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebentar, silakan didiskusikan bersama teman-temannya tentang dalil naqli iman kepada kitab-kitab Allah. Dan sebenarnya sebagian kertas, didiskusikan dan sebentar dipresentasikan masing-masing kelompok, kelompok dan kelompok lain. Menanggapi asid kelompok dari kelompok lain itu. Silahil paham Ya. ya Oke, saya akan matikan kertasnya. Enak, nomor satu, ini ya kelompok dua, ini ya Oke, sudah selesai? Ya. Sudah. selesai dikerjakan teman-teman ya? Sudah. Oke. Okay. Sekarang kita akan masuk masuk ke kelompok akan akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah selesai kan? Sudah. Ya. Kelompok mana yang sudah mau presentasi? Pak. Kelompok 2. 3 berdiri. Ya. Oke. Yang lain diperhatikan baru ditanggapi, ya. Iya. Oke, silakan 3. suci umat Islam. Al-Qur'an merupakan kitab suci dari Allah SWT yang menjadi pedoman Maksudnya, Maksudnya, awal dibimbingkan sampai sekarang bacaan Al-Qur'an dan serta mengamalkan isinya. Oke, okay, sudah benar ya? Iya, Pak. Oke, okay, boleh lanjut dulu. siapa kelompok satu oke silakan kelompok satu kelompok tiga di pertanyaannya kelompok satu ya <tik> e, ya silakan dijawab kelompok tiga alquran dikatakan kita suci yang terjaga di dunianya karena saya awal diburuan sampai sekarang bacaan Al Qur'an di bacaan Al Qur'an dan isinya tidak mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan. Oke. Benar. Iya. Ya, oke. Tiga. Terus kemarin lagi mau berdua sih. Terompok.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 Kepada Nabi dan Al-Quran Salam Untuk bangsa Bani Israel Atau Bata rumah silamuni Kita begini diperlukan Para kapal Kepul SM Di daerah Yislamen Padahal kita Ini ditulis dengan Bahasa sip Oke, sudah benar ya Iya, sudah benar ya Terima kasih Pak, ada kelompok lain yang mau menangkapi? Ya, mungkin ya. Masih ada yang mau bertanya Tentang dalil Nagri Siapa ada yang mau bertanya? Oke, okay, selanjutnya Apa dari ilmu ini? Dari dalam kitab Allah Jadi Dali Nagri tentang iman Kepada kitab-kitab Allah Yang pertama adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 16 ia merbunyi yadidihi lahi maliktab wa lahu subur as salam wa yufriju minat nurmati ila lu bi ismihi wa yahdihilashirati mustaqim ayat dia menurunkan kitab kepada manusia dengan sebenarnya dan menggunakan kitab yang diturunkan sebenarnya dan merindukan jalan yang lurus. Jadi, sudah paham ya? Ya Jadi, sebelum ini, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya menanyakan dulu bagaimana pembelajaran hari ini? Baik atau senang? Senang. Sudah senang ya? Nah. Sudah paham ya? Ya, insya Allah Sebelum kita tutup Saya akan beri tugas Untuk dikerjakan di rumah Jadi dikerjakan Secara kelompok ya Usahakan minggu depan saya akan periksa Oke saya bagi Kertasnya sebelum kita Masuk di eh, Menutup acara Oke kelompok satu Kelompok dua Kelompok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 Masa-masa eh, hari ini, jadi kita kebanggaan ke depan. Wabilailah keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.